Hey geng video kali ini, alur dari film The Saat, yang menceritakan tentang monster atau cacing pasir penghisap, mampu membunuh dalam sekejap. Seorang lelaki yang hendak menolong kekasihnya terhisap oleh monster dalam pasir laut hingga tewas bersama kekasihnya. Terima kasih. Sudah mampir? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cenglu. Hingga teman-temannya sangat panik dalam keadaan seperti ini. Namun Jonah memberanikan diri menolong temannya yang terjebak. Jonah mengambil sebuah ski air untuk menyeberangi pasir penghisap. Sampai akhirnya Jonah kewalahan dalam melintas pasir tanah penghisap darah. Hingga perut Jonah menyentuh pasir dan akhirnya Jonah pun kehabisan tenaga. Sampai akhirnya Jonah pun tewas. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cenglu.